you <music> Lagu lawas Ayu Ting Ting menjadi viral di media sosial. Lagu berjudul Masa Ia Tolong Bo tersebut ramai dibicarakan karena lirik lagunya yang bermakna mencengangkan. Lagu Masa Ia Tolong Bo rupanya menceritakan seorang wanita yang baru mengetahui apabila sang kekasih adalah penyuka sesama jenis. Masa Ia Tolong Bo Merupakan salah satu lagu di album rekening cinta Ayu Ting Ting yang rilis pada 2014 Tolong dia tak suka wanita Tolong senang pada sejenisnya Tolong kini ketahuan juga dirinya bagaikan wanita Merupakan ref lagu Masa Ya Tolong Bo Yang potongan video klipnya viral di media sosial Ivan Gunawan lantas ikut terseret dengan viralnya lagu Masa Iyo Tolong Bu tersebut. Sebab Ivan Gunawan sempat dekat dengan Ayu Ting Ting, tapi belakangan malah mesra bersama seorang pria di pantai. Cocok lagu buat ikun gak sih? Komentar aku underscore Rizky. Kenapa enggak si Ed Ivan underscore Gunawan aja yang dulu jadi modelnya cocok padahal kata akun at underscore almi Ayu Ting Ting merupakan salah satu pedangdut ternama tanah air yang dikenal multi talent. Tidak hanya berus suara indah, Ayu Ting Ting juga pandai membawakan acara hingga berakting. Seperti diketahui, Ayu Tingting meraih kesuksesan setelah lagu Alamat Palsu dirilis. Dalam video klip lagu Masa Iya Tolong Mbok, sosok pria yang menjadi pacar Ayu Tingting adalah Andi Gustian.